Borobudur itu sudah 14 abad masih utuh. Yang tidak utuh tidak karena alam tapi karena dicolong. Dasi dicolong, jadi itu bukan utuh namanya, itu dicolong. Tapi masih utuh secara hardware. Sekarang saya tanya, dulu anak gedung di Surabaya, Jakarta, Jogja, sing kira-kira 14 abad lagi, Ciono. Kira-kira lagi, Ciono tadi 14 abad lagi. Aku takon, jadi arsitek di abad tujuh itu karo arsitek saya ini pinter nih Saya ini kelompoknya no arsitek saya Indonesia kan gak berburu-buru di sotega Kan kan orang dulu dituduh gak ngerti bego Gak duwe sing gede-gede kok, gak ngini-ngini kok ya Eh saya ini manual, kayak berburu-buru di sotega Kelompoknya, ikutnya sapa-apa kamu tahu berapa juta Kipek batu jadi itu satu-satuan batu sekitar sekitar 50 cm kali 50 senti. ombo nesa ini, dukur ini itu oleh yang mendukur aku ya apa apa diwangkut no. terus caranya ngelet no, gitu. caranya cek solid ya apa tapi turutnya banyak sekali keajaiban yang menurut kita sekarang ajaib tapi yang paling ajaib dari semua hal mengenai Borobudur itu bukan arsiteknya, tetapi keputusan rohanianya kalau kira Borobudur itu naik gawe, tapi biayanya tidak, Pak Sugeng. Cuma saya ingin. M apa T? T ya? Golek watu ini, loh, Dendi. Konon, konon, golek watu ini, tok, loh, Dendi. Ya. ini yang saya mau tunjukkan keajaibannya kepada anda upomo katakan katakanlah -kata ini 5T, 5 triliun rupiah ya. sekarang mungkin nggak ada pemerintahan dengan DPR juga yang kontrol dan masyarakat dan majelis ulama, membuat gedung dengan biaya 5 triliun tapi bersifat spiritual Saya kira uang gelem gedung, duit akeh lah mal. Semua tujuannya materialistik ekonomi kan begitu. Nek gaya ekonomi gelem ngetok-notok pirai, menggolek Tapi mungkin nggak ada sebuah pemerintahan di Indonesia yang mengeluarkan uang segitu banyak untuk membangun gedung yang sifatnya spiritual dan nilai filosofi. Enggak mungkin. Jadi sebenarnya lebih beradab mana bangsa yang bikin borobudur atau kita sekarang? nggak mungkin itu terjadi sekarang. belum lagi mas, saya itu curiga. sebelum Rasulullah lahir itu dimulai bangunan Borobudur sampai Rasulullah meninggal wafat itu belum selesai Borobudur. jadi berapa pemerintahan dan konsisten 75 tahun itu, Rasulullah 64 tahunnya, 75 tahun itu pokoknya pembangunan ini yang unu di terus penerusnya saya ijin loh, ono bupati nerusno proyeknya bupati yang kemarin, ono kan gak ada. Ono Menteri Kebudayaan Nasional Nerosno programnya singgung, mesti ganti ganti. Nah itu betong polimotalan tahun berarti yang lebih beradab siapa mereka apa kita yang lebih matang politiknya siapa mereka apa kita. Jadi teman-teman sekalian, inti yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Maia itu mencoba sangat berhati-hati untuk melakukan transformasi, tujuannya adalah perohanian diri kita. Kan gitu. Perohanian enggak gak oh, terus -kone -kone, ngilang terus. Rohani itu maksudnya badanmu, uangmu semua itu dipakai untuk melakukan sesuatu yang rohania yang menuju itu Allah sebenarnya gampang aja itu lo teman musyariat mudah-mudahan cerai ya dengan begitu enak enak saya kira naik anak uang korupsi Indonesia marah kenapa kok marah pada apanya dari orang korupsi mencuri uang negara ngeliat, jadi kan pada uangnya atau yang dia gelisahkan dia tidak menggelisahkan pencurinya, karena tidak ada konsep rohani. Kalau kita mungkin gini, ono uang kok nyolong sah no ayo diselamatkan no, dengan cara ditangkap dihukum kan itu. Itu dalam rangka menyelamatkan, menghukum itu kan untuk membersihkan orangnya. Tapi kalau sekarang orang korupsi yang kita eman kan barangnya duit, kan itu bukan menungsole yang kita kasihani. Itu bedanya jasmani sama rohani.